teman-teman semua, kita kali ini di channelnya Simuni akan sedikit informasikan untuk Minecraft Pocket Edition dan informasi Minecraft Windows 10 untuk pembagian data mapnya bro. Jadi data map yang dari Minecraft Pocket Edition kita pindahin ya. Ada beberapa orang yang nanyain dan memang dia belum tahu. Jadi sekalian aja saya buatin untuk kontennya ya, kali ini untuk cara backup data dari aplikasi Android ke PC Memang kalau yang udah kena default pada saat install pertama itu dia langsung include ya dengan file data dari Minecraft nya itu sendiri Jadi tidak ada folder yang terpisah Otomatis kita harus pindahkan datanya, nah gini caranya ya bro Saat kita akan ambil datanya itu harus melalui aplikasi backup bawaan dari handphone jadi aplikasi backup yang kita harus lakukan itu adalah menggunakan standar bawaan dari handphone kita sendiri ini kebenaran saya pakainya Xiaomi ya Xiaomi Note 3 jadi untuk pemulihan cadangannya itu kalian harus masuk ke menu option di menu option kalian cari aja itu untuk mencadangkan data ya e, sebenarnya untuk mencadangkan data ini kita nggak usah harus E, al aplikasi ya karena sangat besar sekali jadi cukup aplikasi Minecraftnya aja dengan sistem ataupun ya aplikasi Minecraftnya saja sih nggak masalah gitu jadi yang kita butuhkan data itu hanya nanti aplikasi e, Minecraft gamenya aja yang mau kita ambil mapnya dan kita transfer ke PC ya cuman hati-hati untuk mengambil data file mapnya itu nanti kita harus sesuaikan juga dengan map yang dimiliki oleh program Minecraftnya di PC ya biar nggak crash ataupun uh, untuk sebaliknya saya nggak rekomendasi jadi cuman bisa dari handphone ke, ke komputer ya Nah ini aplikasi Minecraftnya. ini kita langsung aja uh, cadangkan dengan sistem kebenaran saya mau backup juga sekalian dan makasih banyak buat teman-teman yang sering mampir dan yang jelas kasih masukannya Makasih banyak semoga kamu kalaupun punya channel bisa lebih baik lagi dari channel milik saya ya Dan yang pasti jangan sombong-sombong untuk ngasih like dan subscribe nya <laughs> Oke kita udah mulai backup ini Lumayan agak lama ya Ini pegel juga Ini kebenaran. sekalian saya tunjukin aja Kalau yang mau backup data ya seperti inilah Minimalnya nanti file yang disimpannya itu kalian tahu, jadi kalian bisa simpan di komputer ataupun di flashdisk untuk jaga-jaga uh, aja ya, karena kan sekarang banyak juga virus. Kalau nggak handphone sering hang ke seringan dimainin game gitu kan, jadi kayak not, kayak catatan-catatan kalian di handphone itu diamanin aja. Ya minimal uh, nggak terlalu khawatir lah pada saat handphone mau ganti. <laughs> kalian tinggal pindahin aja nanti Oke ini banyak sekali ya aku tadi kebenaran sekalian jadi untuk informasi lainnya sih sebenarnya eh, ada beberapa tahapan cuman saya nggak mungkin kasih lihat ya karena itu termasuk adalah meng melanggar untuk pirasinya sendiri dari aplikasi gamenya jadi saya hanya ngasih tahu aja untuk e, cara nge-backup data e, cuman karena aplikasi kebenaran di Minecraft itu di Windows 10 itu basicnya kayaknya sama dengan e, Minecraft PE ya jadi seperti shader kemudian seperti mapnya juga dia bisa dibaca dengan baik ya e, jadi udah ketahuan sistem fungsinya sebenarnya enggak beda jauh dengan MP3 mcve ya Minecraftnya nya untuk Pocket Edition cuman kelebihannya ya di Minecraft Windows 10 dia bisa cross-platform ya jadi main sama pemain uh, konsol PS Xbox dan juga uh, Pocket itu bisa uh, join Oke okay, dikit lagi nih Aduh lama banget ya bro <laughs> Oke okay, selesai akhirnya kita akan langsung ambil aja datanya uh, yang jelas sih uh, apa namanya jangan sampai salah ya nanti pada saat pemindahan data nah ini di sini kita harus copyin dulu yang jelas sih uh, apa namanya si handphonenya harus kalian konekin dulu tadi uh, saya buat ngeliatin aja untuk cara backup itu menggunakan Android ya nah ini android itu pakainya mirror kalian banyaklah aplikasi di google play juga untuk aplikasi mirror ini kita masuk ke sd cardnya kita coba cek nah ini backupnya ya nah kadang suka error seperti ini dia udah di backup tapi enggak ada file datanya itu biasanya memang transfer filenya agak lambat karena android ini menggunakan wifi bro dia enggak pakai kabel data ya Oke sebentar ini kita pancing dulu aja kita buka di folder oh, ininya folder folder explore ya bawaan dari handphone nah ini kan no, ini harusnya ada tapi di komputer nggak kebaca <tapi> ini agak lambat memang screen mirroring ini pakai Wi-Fi jadi saya coba bantu uh, uh, uh, apa di double pakai kabel data nih jadi mungkin agak lambat juga ya dia bacanya nah coba nah iya Oke okay. udah muncul sip sebenarnya yang kita butuhin cuma satu ya file bugnya dari Minecraftnya itu sendiri jadi kita copy aja semua sekalian kalian kalau mau backup aplikasi program lain enggak hanya cuman main Minecraft bisa dan backup aja cuman ya gitu agak lama apalagi backup file yang gamenya gede-gede ya ini aja cuman 200 Mega udah lama apalagi kayak game pubg ataupun game-game seperti mobile Legend tuh Waduh gede banget ya itu hampir 2gb 1,5 kalau salah. Oke okay, kita backup selesai ini dia filenya nah ini untuk ekstraknya hati-hati kalian kan pasti punya standar ya biasanya pakai Winji e, pakai Winrar gitu itu eh yang saya tahu itu nggak bisa bener ya pada saat membukanya nih kayak ini nih ya ini saya pakai Winrar nih Ini saya coba buka ntar aplikasi aplikasinya dia nggak mau baca karena memang filenya tidak diidentifikasi oleh program manapun <laughs> tapi bisa dipaksakan menggunakan Winrar nah hasilnya seperti itu dia ada error dan keluarnya juga nggak semua semua data bisa dia baca ya oke okay, nah kita ini pakai aplikasinya 7 ya untuk ekstrak gamenya nah ini uh, sistemnya nggak usah dibuka langsung tapi langsung aja di ekstrak sediakan aja tempat yang kosong dan buat folder tersendiri biar kalian nggak pusing oke okay. kita ekstrak ini filenya yang sudah di itu masih acak-acakan uh, jadi agak pusing makanya kalian perhatiin aja dulu jangan sampai di skip biar biar paham jadi sekali nonton aja kalian udah langsung tahu gitu dan untuk ngambil datanya yang mana dan kemudian yang harus dipindahkan yang mana yang agak susah sih tempat penyimpanan gamenya di Windows 10 ya agak pusing tapi kalian yakin udah nonton video ini sekali aja udah langsung ngerti kalian kalau mau tukar-tukaran eh, map ataupun pr nih project yang kalian pakai di minecraft kalian tinggal pindah-pindahin aja seperti yang saya lakukan ini jadi nah ini ketemu minecraft world oke okay, akhirnya terbuka ini kalau setelan default ya jadi kalian lupa kadang-kadang pada saat pertama install itu langsung masuknya default dan nggak buat folder di, da, di luar eh, aplikasi gamenya ya kecuali kalau kalian dari awal udah setting uh, eksternal nanti saya kasih lihat deh cara setting eksternal Oke okay, kita masuk dulu Minecraftnya, kita cek itu barusan saya periksa map yang pengen saya backup itu kebenaran uh, saya sering minjem ini <laughs> sering minjem lama-lama aku beli juga ya ini akunnya nggak uh, enak juga keseringan minjem akun <laughs> Oke, okay, ini dia tes. Uh, bagus mau ya. Nah, ini file storage-nya location-nya external. external -nya dia kosong. Dia banyak nyimpannya di aplikasi bawaannya pada saat install. Ini default. Nah, ini nggak muncul, Bro. Nggak muncul kalau di uh, folder aplikasi Android. Ya, jadi gini, ya. Oke, okay, sama kan ya New Adventure Forest update. Nah, itu yang mau di ke saya dia nemuin juga tempat untuk apa XP farm XP ya katanya suruh aku lihat ya sudah aku mau copy dan aku mau pindahkan ke komputer saya oke kita langsung di share public aja ini kita tarik langsung dari komputer oke masih aktif nah ini yang barusan kita share public kita tarik lagi aja data filenya nah itu tulisannya memang seperti itu ya jadi kalian bisa lihat dari keterangan untuk mapnya itu dari teks level ya di situ ada nah ini eh, apa namanya persen app data persen carinya minecraft mau itu ada cuman kalau pusing kalian udah aja langsung ketik di atasnya search uh, di dalam folder package ini mojang oke okay. biarkan dia suruh cari nanti akan muncul nah ini dia ini langsung aja kita buka dan langsung ketemu minecraft world oke okay, ini dia tinggal copy aja ke situ buat mastiin tetap cek aja level namenya nah ini ini aku pernah bikin mapnya itu tadinya pengen bikin rumah gadang tapi hece <laughs> oke okay, Car Builder yang kemarin baru aku download penasaran bikin mobil itu addon nya masih dari minecraft Greek mythology up. oke okay, ini dia betul ini dia foldernya jadi kita langsung masukin di barisan sini Ceger. Wuhu, kecil ya filenya ya paling cuma berapa Mega lah uh, yang pasti sih harus sama-sama punya pack mapnya ya kalau yang memang ada skin uh, ataupun ada shadernya Oke okay, kita tester ini memang eh, apa namanya eh, game ini cukup menarik lah kalau buat eh, non buang waktu sih ya. Nah ini dia. Oke, kok dia jadi gini ya? Skin aku, aduh, <tuh> ketumpuk ini. Oke deh, kita langsung coba aja. mana dia nah ini dia new adventure forest ada kan hehehe ini bisa dibaca e, dan langsung aja kita mainin untuk ngecek juga normal apa enggak gitu ya karena kalau ada tambahan apa namanya shader ataupun yang lainnya saya nggak punya biasanya suka agak error aduh berat enggak lama juga ya loadingnya oke okay, akhirnya masuk waduh dimana ini posisi satu kedalaman 15 masih peman lubang segini masih skin yang saya tapi kenapa tadi oh iya tuh <laughs> icon kertas ini apa? jadi perempuan <laughs> oh ini dia nangkep ini buat apa ya takut bocor kali ke situ <laughs> wah asik woi kenapa ya di map PC itu susah banget dapat sarang untuk ini untuk zombie ataupun laba-laba ini sampai dua sebelahan buset wah belum dibelah belakangnya tuh ini sarang laba-laba semua <laughs> oke. Okay. Normal nih, malahan skin packnya juga eh apa apa namanya Shader-nya aja masuk kayaknya. Oh enggak deh, bajunya enggak enggak masuk. Oke, okay. aku matiin dulu. Si spawn mantap. Uh, tutup lagi laba-laba bisa naik ya jadi hati-hati wah banyak ini pasti asik benar <laba -laba> oke deh kalian bisa contek aja apa yang saya informasiin dan jangan sampai lupa untuk tetap like dan kasih Semangat buat saya biar tetap lanjutin konten-konten yang menarik dan memberikan informasi yang terbaik buat kalian biar pada cerdas Dan mungkin cukup itu aja informasinya Kalau ada yang gak ngerti langsung masukin aja komentarnya Dan kita sharing aja saling berbagi untuk discuss Dan semoga bermanfaat video ini Tetap eh, kalian jangan sampai lupa untuk subscribe dan kasih jempolnya Terima banyak, dadah, bye-bye, mablu.